Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Kunci jawaban di halaman 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, dan 67 Pada tema 2 kelas 4 Selalu berhemat energi Baik kita akan menjawab di halaman 59 dulu Amati di sekitarmu Tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu ketemui Baik kita jawab Kertas digunakan untuk menulis, untuk membuat buku, untuk surat-menyurat, untuk fotokopi, untuk membuat kerajinan, untuk mencetak gambar, dan lain-lain Di halaman 60 kita akan jawab setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya Saya tidak setuju karena Budi terlalu boros menggunakan kertas Menggunakan kertas dengan boros dapat menyebabkan persediaan kertas menipis. Masih di halaman 60, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Jawabannya adalah, setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air dan energi dalam jumlah besar dan tentu saja bahan baku yang pada umumnya berasal dari kayu. Untuk itu, penggunaan kertas harus sehemat mungkin karena sumber daya untuk membuat kertas terbatas. Tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. 1. Tidak dengan mudah membuang kertas, pikirkan kembali kemungkinan kertas tersebut digunakan untuk hal-hal lainnya. Kedua, memaksimalkan penggunaan kertas yaitu menggunakan semua bagian sisi kertas seperti saat mencetak, gunakan kedua sisi kertas. Yang ketiga, mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah atau didaur ulang lagi. Yang keempat, koran, majalah, atau kalender bekas dapat digunakan untuk membungkus. Masih di halaman 61, Tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Pelaksanaan hak dalam menggunakan kertas saya tidak membuat coret-coretan yang tidak bermanfaat. Saat saya belajar, saya menggunakan kertas hanya untuk menulis tugas dari guru dan menulis hal-hal penting. Perhatikan pecahan 1 per 2, pecahan apa yang sama panjang dengan 1 per 2? Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang di sini ada beberapa pecahan. Yang pertama adalah pecahan 1 per 2. Yang kedua 1 per 4 dengan 1 per 4. Yang ketiga 1 per 6. Kemudian yang keempat. Keempat, ada satu 8 Artinya, di sini kita diminta untuk menjumlahkan pecahan ini. Yang dijumlahkan di dalam pecahan hanya adalah pembilangnya saja. Pembilang, pembilang itu ada di atas, yaitu yang satu ini. Kemudian, penyebutnya adalah yang 8 Nah, kalau di dalam pecahan, cara menjumlahkannya, penyebut itu tidak kita jumlahkan. Yang kita sebut, yang kita jumlahkan hanya pembilangnya. Jadi, satu ditambah satu. Ditambah 1, ditambah 1 adalah 4. Jumlahnya adalah 4 per 8. Kemudian yang ini juga 1 per 10 ditambah 1 per 10 sampai dengan 5 kali ya. Jadi sini adalah jumlahnya adalah 5 per 10. Ingat bahwa yang dijumlahkan dalam pecahan hanya pembilangnya saja atau angka yang ada di atasnya. Kemudian untuk yang kecil. Pertanyaan kelima ini 1/2 12 ditambah dengan berapa kali ini 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini adalah 6/12. Baik. Sekarang kita akan jawab di halaman 64. Temukan pecahan yang senilai dengan 1/4. Baik, cara membuat pecahan yang senilai dengan 1/4, per pertama kali kita kalikan dengan dua dulu, nah yang ini kita kalikan dengan dua ya. Jadi satu kali empat adalah dua. Di bawahnya juga kita kalikan dengan 4, Empat kali dua adalah 8, Jadi yang senilai dengan satu per empat itu yang pertama adalah 2 per delapan. Kemudian yang berikutnya kita kalikan dengan 3, Satu kali tiga adalah tiga. Kemudian empat kali tiga adalah 12. Jadi, yang senilai dengan 1 per 4 adalah 3 per 12. Berikutnya, 1 per 4 kita kalikan dengan 4. Oke. 1 kali 4 adalah 4. Kemudian, 4 kali 4 adalah 16. Maka, ini yang kedua. Ini 16 ya. Berikutnya yang, ketik, yang ke, ke 4 ya. Kita kalikan dengan 5. 1 kali 5 adalah 5. Kemudian, 4 kali 5 adalah 20. Berikutnya, kita kalikan dengan 6. 1 kali 6 adalah 6, 4 kali 6 adalah 24. Jadi, inilah pecahan yang senilai dengan 1 per 4. Berikutnya, kita akan menuliskan pecahan yang senilai dengan 1 per 3. Yang pertama, kita kalikan dengan 2 dulu ya. Satu kali dua adalah dua, dua kali tiga adalah enam. Kemudian yang ini kita kalikan dengan tiga. Satu kali tiga adalah tiga, tiga kali tiga adalah 9, Jadi tiga per sembilan. Berikutnya kita kalikan dengan 4, Satu kali empat adalah 4, per tiga kali empat adalah 12. Berikutnya kita kalikan dengan 5, Satu kali lima adalah 5, kemudian. 3 x 5 adalah 15. Berikutnya kita kalikan dengan 6. 1 x 6 adalah 6. Per 3 x 6 adalah 18. Sekarang, kita akan membuat pecahan yang senilai dengan 1 per 3. Nah, tadi kan kita sudah buat nih di atasnya. Sekarang kita tuliskan saja langsung. Oke. Okay. Kita ikuti contoh yang di atas ini ya. Oke, yang pertama 1 per 3 itu senilai dengan, kita kalikan 2 ya, 2 per 6. Berikutnya yang kedua, 1 per 3 itu sama dengan, kita kalikan dengan 3, 3 per 9. Berikutnya, 1/3 itu juga. Adik teman. Thank you, man. Berikutnya 1/3 kita kalikan dengan 4 jadinya adalah 4/12. Berikutnya 1/3 kita kalikan dengan 5 itu jadinya adalah 5/15. Berikutnya, 1 per 3 kita kalikan dengan 6, 1 kali enam adalah 6, tiga kali enam adalah 18. Berikutnya, 1 per 3 dengan 7, ini sama ya, sama dengan 7 per 21. Oke, cukup sampai di sini saja ya. Berikutnya yang 1/4, 1/4 itu sama dengan 2/8. Berikutnya 1/4 itu sama dengan 3/12. Berikutnya 1/4 itu sama dengan 4/16. Berikutnya 1/4 itu sama dengan 5/20. Berikutnya 1/4 itu sama dengan 6/24. Oke. Berikutnya kita akan jawab. Perhatikan tiap-tiap kesamaan misalkan 1/2 2/4, 1/3 2/6. Bagaimana hubungan antara pembilang dan penyebut? Pada pecahan senilai. Oke, kita jawab. Hubungan keduanya. Sama-sama. bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, berikutnya kita akan jawab di halaman 65. Apakah bilangan bulat untuk pembagi dan pengali pada pecahan senilai bisa? Bisa, bilangan 0? Oke, kita jawab ya. Untuk pembagi, jelas 0 bukanlah sebagai pembagi karena jika suatu bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Untuk pengali, 0 bisa digunakan untuk pengali pecahan senilai, tetapi... Nanti akan mendapatkan atau didapatkan semua hasilnya adalah 0. Sehingga 0 tidak baik digunakan untuk pengali pecahan senilai. Nah sekarang kita akan coba di sini. Misalkan 1 per 2 kita kalikan dengan 0. Maka hasilnya nanti adalah ya, 0 per 0. Kemudian yang ini 2 dibagi 0 juga nanti tidak terdefinisi jawabannya. Jadi kesimpulannya adalah mustahil karena perkalian atau pembagian apapun jika dikali atau dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Sekarang kita akan menjawab di halaman 66. Pertanyaan pertama, carilah pecahan yang sinilai dengan pecahan berikut. Baik. 3/8 itu senilai dengan 6/12 Berikutnya 4/5 itu senilai dengan Kita tulis di sini aja ya 8/50 Berikutnya 2 per 3 Senilai dengan 4 per 6 Sekarang nomor 2 Temukan bilangan yang belum diketahui Oke Ini ada 4 Penyebutnya adalah 4 dan 24 Berarti kalau kita bagi nih 24 kita bagi dengan 4 adalah 6 Maka yang atas ini kita kalikan dengan 6 3 kali 6 adalah 18 Berikutnya yang di sini 9 itu kan bisa dibagi 3 yaitu 3 maka kalau 3 ini dikalikan dengan 3 maka di bawah kita kalikan 3 5 kali 3 adalah 15. Berikutnya 2 per 4 sama dengan titik-titik per 12 12 dibagi 4 kan sama dengan artinya 3 maka atas ini kita kalikan dengan 3 2 kali 3 adalah 6 maka jadinya adalah 6 per 6. 12 oke okay. nah berikutnya untuk halaman 66 pohon pecahan senilai temukan dan warnai pecahan senilai warna biru untuk pecahan yang senilai dengan 1 per 2 oke okay, semoga aja di sini ada warna biru ya oke okay, ada ternyata ya untuk 1 per 2 itu untuk warna biru oke okay. Berarti, yang sinilai dengan 1 per 2 adalah yang ini. Ya, kita warna biru. Kemudian, yang ini. Oh, bukannya, bukan ini ya. Untuk 1 per 2 itu yang ini. Kemudian, Tidak ada yang 4/8 itu tidak ada. Oke, oke 4/8. Oke, sama yang bebek ini ya. Kemudian sama kucing ini juga. Oke, itu saja ya. Nah, sekarang untuk warna hijau. Kita cari warna hijau dulu. Warna hijau. Itu untuk 1/3. Baik, untuk warna hijau 1/3. Maka 1/3 itu sama dengan 3/9. Ini warna hijau. Kita taruh warnanya di sini. Kemudian Mana lagi? Untuk 1 per 3. Oke, itu aja ya, warna hijau. Kemudian untuk warna kuning, untuk pecahan yang senilai dengan 1 per 4. Warna kuning untuk pecahan dengan senilai dengan 1 per 4. Ya, yang ini. Oke, yang ini ya, kita warnai. 4 per 6, kemudian selain itu adalah 2 per 8, kemudian untuk 1 per 4, 1 kali 6, 6, oke 1 per 4, itu saja ya untuk 1 per 4, Kemudian sekarang untuk 1/5. Untuk 1/5 itu senilai dengan 6/30 warnanya adalah merah muda, berarti warna pink ini. Warna pink ada nggak ya? Oke, kita kasih warna yang merah ini aja deh. Oke, mana ini ya untuk 1/5. Oke okay. Warna merah ada gimana ini cara warnanya Kemudian warna jingga untuk pecahan Yang senilai dengan 1 per 6 Warna jingga Oke okay. 1 per 6 Oke, okay. 2 kali 12 Oke, okay. bisa ini Kemudian Yang ini Bisa, yang kambing Kemudian, udah itu saja. Oh ya, ada satu lagi nih yang satu per itu sama dengan tiga per lima belas. Berarti itu warna merah muda. Aduh, warna merah muda mana cari warna? Cari warna merah muda. Warna merah kita tadi pakai ya. Oke, mana ini? Ini dia. 3 per 12 itu berarti sama dengan 1 per 4 berarti warna kuning nih 3 per 12 3 per 12 baru ketemu nih warna kuning ya Oke okay. Baik itu saja untuk yang halaman 66 Sekarang kita lanjut ke halaman 67 Mintalah temanmu menuliskan pendapatnya di kolom berikut Bernyanyi sudah sesuai tempo, tapi harus dilatih lagi agar lebih lancar dalam bernyanyi. Sekarang kita akan jawab untuk apa yang kamu pelajari hari ini. Mempelajari perhitungan dan cara menghemat kertas. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Sudah karena setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air dan energi dalam jumlah besar dan tentu saja bahan baku yang pada umumnya berasal dari kayu. Jadi dengan kita menghemat kertas, kita juga ikut menjaga lingkungan dari penebangan pohon Sekarang kita akan mengerjakan di halaman 67 kerjasama dengan orang tua Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya menghemat kertas Diskusikan apakah di keluargamu sudah menghemat kertas Jawabannya Sudah Kita harus menghemat penggunaan kertas Karena kertas terbuat dari olahan kayu pohon Sehingga dengan menghemat kertas kita akan mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas Baik adik-adik itu saja yang kita bahas pada video kali ini Untuk video berikutnya nanti kita akan bahas di halaman 70 sampai dengan 72 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh